Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan dibanyakin rezekinya. Amin. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel Bengkel 27. Apa yang dimaksud dengan mesin diesel? Mesin diesel adalah mesin pembakaran dalam karena cara penyalaan bahan bakarnya dilakukan dengan menyemprotkan bahan bakar ke dalam udara yang bertekanan dan bertemperatur tinggi sebagai akibat dari proses kompresi. Apa yang perlu dilakukan untuk perawatan mesin diesel mobil Tapi sebelum kita lanjut, baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya Lalu tekan tanda loncengnya, like, dan komen di bawah kolom komentar Terima kasih Tips merawat mesin diesel agar tahan lama 1. Panaskan mesin mobil sebelum digunakan 2. Pilih oli yang tepat 3. Gunakan solar berkualitas 4. Ganti filter bahan bakar secara tepat 5. Ganti filter udara. 6. Lakukan perawatan berkala di bengkel. Apakah mesin diesel mobil harus dipanaskan setiap hari? Kendaraan tidak perlu dipanaskan terlalu lama. Ini karena mesin diesel terbaru, sudah memiliki pengaturan secara elektronik yang dapat menyesuaikan dengan kondisi mesin. Memanaskan mobil sebelum berkendara. Tidak sama dengan mobil dengan bahan bakar bensin, mobil mesin diesel tidak memiliki komponen seperti busi. Dengan demikian, mobil dengan mesin diesel, membutuhkan waktu pemanasan yang lebih lama, jika dibandingkan dengan mobil bahan bakar bensin. Hal ini diperlukan agar mesin diesel bisa mencapai suhu dan tekanan yang tepat, agar mesin bisa bekerja dengan maksimal ketika berkendara. Oleh karena itu, cara merawat mesin diesel yang bisa Anda lakukan adalah, Dengan memanaskannya, selama 4-5 menit sebelum mulai berkendara. Mengganti oli secara berkala Mengganti oli pada mesin diesel mobil adalah salah satu perawatan mesin diesel yang bisa dilakukan dengan menggunakan oli yang tepat serta melakukan penggantian oli secara berkala Penggunaan oli berkualitas serta penggantian yang rutin merupakan hal penting yang tidak boleh dilewatkan karena oli memiliki perananan penting dalam hal pendinginan suhu mesin serta melindungi komponen penyusunnya agar dapat tetap terawat Mengganti filter udara, tidak hanya oli, penggantian filter udara juga perlu dilakukan secara rutin. Salah satu faktor yang menjadikan pembakaran sempurna dalam mobil mesin diesel adalah, kualitas filter yang baik, sebab debu dan kotoran yang masuk melalui filter udara, bisa memengaruhi proses pembakaran menjadi tidak optimal. Mengganti filter bahan bakar, penggantian filter bahan bakar secara tepat, juga merupakan salah satu perawatan mesin diesel agar tetap awet. Pasalnya, filter bahan bakar berfungsi untuk menyaring kandungan solar... ...yang kerap terkontaminasi dengan air atau kotoran lain. Penggantian filter bahan bakar penting untuk dilakukan... ...demi menghindari kontaminasi masuk ke sistem pembakaran... ...yang bisa menyebabkan pembakaran jadi tidak berjalan dengan sempurna. Menggunakan bahan bakar yang sesuai. Gunakan solar yang berkualitas. Merawat mesin diesel juga bisa dilakukan dengan cara penggunaan bahan bakar berkualitas... Seperti solar yang memiliki kadar setanen number dengan kandungan sulfurnya yang lebih rendah Sebab, kandungan sulfur yang cukup tinggi dapat merusak komponen injektor Dan mengakibatkan pembakaran menjadi tidak sempurna Sebaliknya, kandungan sulfur rendah akan membuat emisi gas buang Saluran bahan bakar, filter solar, dan ruang bakar lebih bersih Lakukan perawatan berkala di bengkel Seperti mobil pada umumnya Lakukan perawatan berkala di bengkel. Sebisa mungkin lakukan di bengkel resmi. Hal ini karena di bengkel memiliki mekanik ahli yang mampu menangani berbagai masalah pada mobil, termasuk mesin diselengkap dengan berbagai peralatan yang dibutuhkan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa berguna dan bermanfaat. Terima kasih.